Mudahnya untuk gunakan yang ni tanpa perlu gunakan perisian lain untuk buat overlay lah apa. Hello, apa khabar semua? Terutamanya kepada guru-guru dan warga pendidik di luar sana. Semoga masih lagi tenang dalam proses uh, pengajaran dan pemudahcaraan anda di mana jua anda berada. So dalam video ini saya nak tekankan sedikit tentang cara untuk menghasilkan video pengajaran dengan lebih mudah menggunakan Canva. Seperti mana yang kita tahu Canva sedia ada uh, mempunyai fungsi untuk penghasilan video seperti yang ditunjukkan di sini kan? Ada video untuk YouTube video dan sebagainya. Tapi yang ini dalam bentuk uh, video secara terus. Uh, untuk video ini saya nak tunjukkan cara kita boleh gunakan Presentation Ataupun slide kita Yang boleh disertakan dengan uh, Webcam kita Ataupun um, up, Kalau gunakan uh, Phone Ataupun uh, Telefon mudah alih untuk menrakam Dan kita boleh gunakan video yang telah dirakam Itu dimasukkan ke dalam uh, Presentation kita Yang ni berbeza sedikit dengan talking presentation uh, Talking presentation Boleh rujuk pada video saya yang ada di sini uh, Yang ada di atas tu uh, Cuma Uh, talking presentation ini position ataupun kedudukan kamera itu tidak boleh diubah dia akan berada di sebelah uh, bawah uh, kiri kiri bawah kan untuk yang saya nak tunjukkan sini kita boleh membuat penyuntingan yang lebih mantap menggunakan uh, fungsi terkini yang ada di dalam uh, Canva so kita pergi ke presentation kita bayangkan kalau kita dah ada slide tu untuk memudahkan penerangan, saya akan tutup sekejap kamera saya di sini yang di sebelah bucu ni untuk memudahkan penerangan supaya anda nampak lebih jelas. Baiklah, apabila kita mulakan presentation di Canva, kita buat terlebih dahulu slide kita. Kalau kita dah ada slide tu, boleh buka saja slide yang sedia ada. Kalau tak, boleh pilih saja template-template yang ada di sini. Kemudian kita gunakan yang untuk Membuat video pengajaran kita. So uh, misalnya katalah saya pilih uh, template ini. Kan. And then saya letak dulu bahan-bahan yang saya nak. Misalnya kata kalau saya letak yang ni. Kemudian yang ni. Dan, dan seterusnya. Okay. So bila dah lengkapkan bahan yang kita ada tu. Kita kena uh, rancang sedikit. Di mana kita nak letak rakaman uh, video kita. Yang kita buat melalui webcam ataupun untuk penerangan setiap slide yang ada di sini. Okey, contoh yang ni, kita dah ada topik saya semua. So, saya nak letak video saya di sini. Uh, biasanya, kita akan upload video yang kita rakam. Tapi, kalau nak mudah, pergi sahaja ke bahagian upload ini. Kita akan nampak record yourself. Okey, record yourself. Yang ni yang memudahkan kita untuk terus sahaja merakam tanpa perlu gunakan perisian lain. Tekan record yourself dan dia akan tanya sama ada kita nak gunakan Uh, camera camera dan screen ataupun screen uh, kalau kalau nak rakam sekali dengan screen contoh kita ten, uh, nak tunjuk benda lain uh, misal kata slide kita dah ada di Canva tapi kita nak tunjuk uh, benda lain umpamanya uh, demonstrasi bahan ke apa ke yang ada di skrin lain kita boleh tekan camera screen kalau nak nak rakam screen saja pun boleh tapi untuk ini saya nak gunakan kamera sahaja so, saya tekan camera alright kemudian saya tentukan position saya ni kalau di talking presentation kita tak dapat ubah tapi yang ni kita boleh ubah boleh nak ubah ke segi empat, nak bulat pun boleh nak flip pun boleh, nak terbalikkan kamera uh, kita pun boleh, nak gunakan filter yang ada di sini pun boleh terpulang kepada kreativiti anda, untuk efek setakat ni hanya screen smoothing yang ada uh, saya rasa kanva akan tambah lagi pada masa hadapan uh, So, bila dah siap semua, bila kita dah puas hati, then kita boleh tekan record ataupun rakam. Jangan risau sangat tentang uh, position dia dulu sebab nanti bila kita dah selesai rakam, kita masih lagi boleh menyunting video ini. Yang ni yang menariknya tentang Canva. Tekan record, kemudian saya pun mulalah penerangan pada slide ini. So, welcome to Metaverse. This is my presentation on Metaverse, uh, today in this video We will learn about 1, 2, 3, 4, 5 Contohlah, kan Done So, nampak tak, video kita dah ada the save dan juga exit Kalau asal nak rakam semula, tekan saja uh, Rakam semula Contoh kan, saya dah ada di sini Nampak tak, kalau kita buat Talking presentation, dia akan kekal di bawah tu Yang ni kita boleh buat penyuntingan Ataupun, you know, kita boleh uh, Buat uh, Perubahan yang kita nak Berdasarkan apa yang kita ada. Contoh kalau saya ada elemen di sini. Kalau di kanva ni kita ada elemen contohnya uh, ni frame kan. Kita ke, pergi ke bahagian frames Kan dia ada macam-macam frame di sini. Misalkan saya nak gunakan frame bentuk yang ni. Terlebih dahulu. Kemudian saya pergi ke upload ni. Kalau video ni kita saya drag saja yeah. masuk. So, so saya boleh delete lah yang ni. So, kan. So frame tu dah ada. Saya boleh kecilkan. Saya nak besarkan. Terpulang kepada creativity anda this is my Okay Nampak tak So bila kita pergi ke slide kedua ni Contoh saya nak delete sahaja yang ni Kan Saya letak dulu frame tu Kalau kalau tak saya boleh rakam tu Record yourself Sekali lagi Just tekan record yourself Buat saja apa position yang kita nak tu Alright Nak flip ke tak nak flip ke terpulang Okay what is metaverse Right you know that So kita record Jangan lupa tekan record So what is metaverse dalam video ini kita akan tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan metaverse ini. Metaverse dalam metaverse contohlah penerangan saya seterusnya nampak macam plain tak masuk kan kalau kita gunakan recording yang selainnya contoh kalau kita gunakan Prezi video ke kalau kita gunakan apa ni talking presentation dalam Canva ke di static kan kita tak dapat ubah-ubah yang ni. Yang ni Bila kita gunakan cara ini, yang saya tunjukkan ni, kita boleh pergi ke elemen. Pilih elemen seperti yang ni, umpamanya frame yang ni. kan? Kalau dah halup siap ni, kita hanya tekan and drag ke dalam, ke dalam frame tersebut. Kita boleh gunakan ni. Nampak tak? Mudahnya untuk gunakan yang ni, tanpa perlu gunakan perisian lain untuk buat overlay lah apa. Kalau nak tambah lagi elemen lain, umpamanya nak nak letak you know contoh yang ni ni prolah kan kalau yang free pun boleh nak tambah lagi elemen-elemen tertentu nak mantapkan lagi video kita <laughs> umpamanya boleh kan nak tambah uh, grafik dan sebagainya okey so nampaklah overlay ni sangat mudah ni Canva kita dah sedia ada tahu so bila kita play video ini kita boleh uh, kita boleh decide so, cara nak gunak gunakan yang ni okey so tu pun untuk aktiviti anda boleh teruskan lagi tambah, uh, ada frame yang sesuai. Contoh saya tambah lagi lah kan untuk demonstrasi ini uh, nak nak nak lebih nak lebih menarik macam ni kita boleh contohlah video yang ni tadi. So saya hanya perlu drag masuk ke dalam frame tersebut. So video kita akan jadi menarik disebabkan Suntingan seperti ini Sangat mudah digunakan untuk uh, Penghasilan video melalui Canva ini Tanpa perlu gunakan perisian lain Ok So pastikan semua dah siap Maksudnya pendaraan kita untuk website tu dah, dah uh, selesai Kemudian kita hanya perlu tekan share Dan tekan download Tukar ke mp4 video Dan download lah sahaja So dia akan jadi fail video yang lengkap Untuk di Dimainkan ataupun uh, play Ataupun diberikan kepada pelajar kita Untuk tonton right? Sangat mudah dan sangat senang Kalau mana-mana video yang dah tidak digunakan tu Kita boleh delete sahaja daripada sini Sebab dia akan kekal juga dalam ni Tapi kalau tak nak delete nak simpan pun boleh Kalau tak nak ha, tunjuk video Nak tunjuk audio sahaja pun boleh Upload sahaja audio anda Ataupun rakaman suara anda okay. Baiklah itu sahaja tentang Penghasilan video pengajaran lebih mantap melalui kanva. Selamat mencuba. Semoga anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya dalam video ini. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like video ini juga.